Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel Untuk video kali ini saya masih menggunakan STB B760H Yang akan saya flash lagi dengan menggunakan sebuah primer lama yang cukup simple dan praktis ya teman-teman Dan bagi yang baru pertama kali flashing STB ini Jangan lupa untuk driver Mediatek nya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 Lalu, tancapkan USB meltil to -mail yang ujungnya sudah terhubung dengan laptop atau PC tadi ke port USB 1 di STP Nanti apabila berhasil tampilannya seperti ini, STP otomatis akan terflash Ini proses flashing sedang berjalan dan memerlukan waktu lumayan lama Dan kita tunggu sampai selesai Dan untuk firmware ini sendiri dikembangkan dan dibagikan oleh bang Joe Simpson Terima kasih buat ya, Bang Joe Simpson yang telah membagikan firmware ini. Selanjutnya kita hubungkan STB-nya dengan TV atau monitor. Dan bila sudah terhubung, tampilannya seperti ini. Untuk aplikasi-aplikasinya masih sedikit ya teman-teman. Selanjutnya kita akan setting internetnya terlebih dahulu. Dengan cara masuk di menu Open hidden set, dan klik connection Kemudian kita pilih wireless network Dan teman-teman pilih Wifi masing-masing Selanjutnya kita akan setting resolusinya Masih di menu hidden set Kita pilih display kemudian pilih resolusinya teman-teman bisa pilih resolusinya sesuai dengan kebutuhan kita selanjutnya kita akan cek untuk aplikasi-aplikasinya ya teman-teman untuk aplikasi apk pur masih bisa terbuka dan lancar tapi teman-teman jangan di update untuk apk pur nya ya karena nanti akan force close dan apabila sudah terlanjur diupdate silahkan di uninstall saja untuk updaternya dan untuk aplikasi IVTV Extreme tidak bisa dibuka ya teman-teman di -teman. youtube pun juga tidak bisa dibuka oke teman-teman langsung saja kita uninstall aplikasinya yang sudah tidak support tadi dan disinilah permasalahannya di aplikasi sistemnya tidak bisa di -uninstall. Dan untuk menghapus aplikasi sistemnya, saya coba menggunakan aplikasi sistem APP remover. Dan teman-teman bisa download di aplikasi APP system remover ini di apk4 Setelah aplikasi yang tidak support tadi selesai di uninstall kemudian kita tambahkan lagi aplikasi yang masih support dan ramah di Android KitKat ini setelah selesai ditambahkan aplikasinya mari kita coba aplikasi aplikasinya ya teman-teman untuk Wi tv iflix mau terbuka dan stabil kemudian untuk perfect player, sudah bisa ya teman-teman selanjutnya saya coba lagi di Yasin TV masih bisa berjalan dan lancar di sematop bisa terbuka dan di sini saya coba ketikkan HRC channel lancar ya teman-teman untuk aplikasi-aplikasi lainnya silahkan ditambahkan masing-masing bermanfaat semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan oprek sdp nya sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh